nggak yang bisa sih lu charlie bagus tuh liat naturali kan natural natural ya, yang itu. aku pakai dan dede pakai natural banget warnanya harganya murah banget kalau kalian beli tiga dapat si, berapa kalau beli tiga seratus Delapan aja kalian dapat tiga. Kalau kalian mau beli satu aja boleh, tapi harganya di delapan puluh Menurut aku mending kalian langsung beli tiga karena apa? Harganya jauh lebih murah. Langsung aja kumpulin temen-temen kalian kalau mau gitu, bilang ajak, suruh beli nih silip serumnya dipakai tete. Lasti, ya harganya satunya boleh di delapan puluh lima aja. Live paling ditunggu adalah live Lesla Lesti live kali ini ditemani Sania Menggunakan akun TikTok Rizky Bila Tentu hal tersebut membuat para Lesla Lover bahagia Melihat idola mereka sehat-sehat dan baik-baik saja Tentunya dengan beraktivitas dan jualan Lesti udah fit seperti sedia langsung CEO di etalase nomor 24 Kau parfum yang enak apa kak katanya? Parfum, parfum! Tuh, kamu suka yang mana? Ini kecil banget Itu buat anak kecil CL. 3 tahun 3 Sengga sampai 7 3 tahun? tahun. <laughs> Belum lah itu masih Tapi eh, kakak juga bisa coba pakai. Kamu kan bisa coba pake Oh, enggak oh. ya Buat ini ibu Yang, yang ini aku. nih yang abu-abu coba cek yang yang abu -abu. Kamu tadi cobain ya? Iya, ya, tapi nggak asum, karena aku ada kondek ada kondek saya <coughs> Bagus kan? <coughs> <coughs> <Bondong> <coughs> minum ini. Karena minum minum, minum. Kita mau... <coughs> <coughs> <coughs> Apa? Iya tadi gue juga, kagak dengerin. Kaya main ini apa, tebak-tebakan. Main games nih. Ah, Ala-ala misi universe ya, biar nggak ketahuan jawabannya. Jadi harganya murah banget guys. Jadi nggak masuk angin ya kalau. Lima puluh ribu aja. Warna juga banget. Warnanya ada warna hitam. ada marun, ada kuning, ada putih, ada pink tuh cocok banget nah I, tapi ya aku saranin kalau punya ayam nih beli juga nih yang elokin nih ya nge <lomen> di <Stab, Halo>, channel <lomen> <salan> <aku> juga juga, <tark> juga, juga. Aduh Mau oh, ini pakai es batu Ayah, Aku ciri <lomen> <lomen> <tulalan> <gula> aku jangan ciri asli Ayo Ayo kita guys gimana ayuh, lebarannya? ayo gimana bobo-bobo karena jalan si Anjuri kali kemudian <laughs> harus pakai helm <laughs> apa? <laughs> Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oke, okay, jangan lupa ini dia alas berapa dengar? Yang kau ya, eh, pakai harganya 155.000 Yang aku pakai harganya di 155.000 Pokoknya kalian kalau pakai helm ini tuh nggak bakal Entah. masuk angin ya. Aduh, orang kebikin cerit-cerita. Aduh, bakal masuk angin. ya Ini helm ayang nih yang ganteng, kayak yang pake motor Toyota Aerox, motor F, F, F, F, F, F, F, U F, F, jepit. sampai jepit gitu. apa-apaan enggak orangnya ah. gak nyadar dia ngapain, dia apa-apa oh iya, tapi <tuk> gue juga ada memakai itu gitu nah, nanti ah, aku setelah makan, aku mau minum <tuk> <tuk> apa? <tuk> <tuk> <tuk> harganya cuma di Rp155.000 aja ini buat kapal sama ayam, oke? Okay. Lihat warna cek warnanya di etalase ya guys kalau hidupin Dede minum apa katanya itu yang kuning? Ini lemon LED Vita Ini sari lemon asli Apa? masuknya. Oh, <laughs> <laughs> tinggal pakai madu luk, enak. Oh iya, sama madu Cina Eh ah, uh, e, di kamar sebelah. Semua. Eh, mau gak berani masuknya. Jadi viral tar. namanya apa? Tapi seumpamanya kan kamu pakai pasti ngasih masuknya Ya, ini helm tuh. Aduh, anti gores, anti pecah, anti kabel. Apa <laughs> main kayak tebak kata gitu ya? Iya, oh main yang ini teh yang dipakai botol teh aja, ya, yang diketok apa? Aku. <laughs> ah, Harganya cuma di Rp150.000 aja Nah yang oleh yang minum, yang kecil ini ya Harganya di Rp52.000 ya Pak ya? Ini bisa pakai air panas Polisi, polisi, polisi Polisi, simnya mana simnya? Kelopnya taknya, pakai bisa pakai atau air dingin atau air panas Apa? <laughs> ini yang 52 ribu, e kaya Yang uh -uh, ada yang kecil Ada yang gede, ada yang kecil ya. nah, Kalau yang kecil itu harganya 52 ribu ya Yang kecil Jangan harganya ya. 52 ribu ya. uh -uh, Tapi kalau yang besar Eh, yang besar sama yang kecil? Kalau beli, ini beli kali 4 ya? Ini madu suami aku Beli 4, 52 ribu guys ini cocok banget tau, karena memang akan untuk diet ya. Itu kalau kalian yang 250 mili dapat 4 tesis, harganya 52.000. Tapi kalau yang 500 mili, kalian dapat 2, harganya sama 52.000 juga. Yang ini dapat 2, yang ini dapat 4.000, 52.000 juga sama. langsung di order ya. Jangan nanya duitnya dari mana ini manutnya dari sebelah dari pagi di Kasih, Kamu Habib Katanya gitu Apa? Hahaha <laughs> Kupang sumpi Kasiannya kodenya dibuka Hah? Kodenya dibuka? Enggak semua ternyata pas di kode juga bisa, ya. masih bisa dipakai. <laughs> masih bisa dipakai kan Cikitungnya aja gitu Ini gue gak ada yang nanti kan? gak? <laughs> Hadir Cina Nge-lag wae nge wae Cina kenapa? Karena ah, sih kalo pake hand helm apa dia kayaknya SD deh aku pakai S dede kalau pakai helm S dede katanya still parfum deh yang enak coba katanya nah besar kepala tapi bentukannya kecil hmm. besar kepala ay parfumnya yang enak yang apa kamu sukanya apa aku suka yang dark night dark, dark night. night katanya Tuh, yang Dark Knight. Karena memang dia lebih karismatik dan lebih strong ya guys, ya. wanginya. <tuh> Semuanya enak banget dan tahan lama ya. Kita so, tahu kalau parfum yang enak udah tadi.